Ace of Cups. Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana mana di sini digambarkan seorang Aquarius bakal sukses berkali harta dan pintu rezekinya semakin terbuka lebar di bulan Desember tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Aquarius akan berhasil sukses menata meniti kembali hubungan asmara yang dimana mana sini akan tercipta hubungan asmara yang lebih bagus lagi yang dimana juga di sini seorang Aquarius yang sedang single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen. Untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih bagus lagi, dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Aquarius akan berkelimpahan harta, dikarenakan di sini seorang Aquarius mendapatkan satu pekerjaan, satu job yang dimana di sini mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Swords. Secara umumnya Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Aquarius sendiri, dan di sini menggambarkan. Seseorang Aquarius yang sedang single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang dimana juga di sini seorang Aquarius akan berkelimaan harta dengan mendapatkan satu pekerjaan yang dimana di sini selalu didukung didoakan oleh pasangan didukung didoakan oleh keluarga serta di sini pintu resmi seorang Aquarius makin terbuka, yang dimana juga di sini atas berkat doa dari keluarga Aquarius sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah the Cereon. Secara umumnya The Carrier itu diartikan maju terus pantang mundur tidak mau menyerah. Dan jika kartu The Carrier kita gabungkan dengan sudik yang pertama di sini menggambarkan sosok seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang pantang menyerah sebelum mendapatkan apa yang ia inginkan yang dimana di bulan Desember ia akan bertemu pasangan, mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus, bergelimangan harta dan di disini pintu riski akan semakin terbuka dengan dukungan doa dari keluarga serta di disini juga digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan satu pekerjaan yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi, dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah six of one ataupun 6 tongkat. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang bersedia cancer, yang dimana di sini digambarkan sosok seorang cancer akan sukses, bergelimangan harta, dan pintu rezeki semakin terbuka di bulan Desember tahun 2021 ribu Di sini digambarkan ada beberapa. Prediksi yang pertama, seorang Cancer akan diangkat menjadi seorang pimpinan, yang dimana di sini akan meningkatkan keuangan kehidupan serta finansialnya sendiri. Dan di sini, seorang Cancer akan mendapatkan pencapaian kemenangan dalam kategori karir pekerjaan, serta di sini seorang Cancer akan berhasil mendirikan sebuah usaha, yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah King of Cups. Secara memenuhi, King of cup itu diaplikasikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di atas 30 tahun, dan di sini menggambarkan sosok seorang Cancer akan sukses. Penggelimangan harta dan pintu kini semakin terbuka di bulan Desember tahun 2021, yang dimana di sini seorang Cancer akan selalu didukung dimotivasi oleh orang tua, diberikan masukan oleh seseorang yang lebih tua dari Cancer sendiri untuk menata untuk menjalankan usaha yang ia bangun sehingga berhasil di bulan Desember tahun 2021 yang dimana disini di sini juga sebagai bentuk rezeki yang diterima oleh seorang Cancer di bulan Desember tahun 2021. Dan jika kartu di kita gabungkan dengan Zodiac yang kedua di sini menggambarkan sosok seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang gigih, yang giat, pantang menyerah melakukan setiap usaha sebelum berhasil ia tidak akan mau menyerah dan di sini selalu dimotivasi diberikan dukungan oleh orang yang pengalaman, oleh orang yang lebih tua, oleh orang tua, yang dimana disini akan mampu mendokak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, serta di disini seorang cancer akan direkomendasikan untuk menaiki sebuah jabatan atau pimpinan, yang dimana yang merekomendasikannya adalah orang yang lebih pengalaman dari cancer yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu zedek yang ketiga adalah, three of Cup ataupun tiga piala. Untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris, yang dimana di sini digambarkan seseorang Aris bakal sukses bergelimangan harta dan pintu eskainya semakin terbuka di bulan Desember tahun 2021. Di sini digambarkan, seorang Aris akan sukses dan berhasil menata menitik kembali hubungan asmaranya, yang dimana di sini akan tercipta kebahagiaan yang hakiki bersama seorang pasangan. Dan di sini digambarkan, seorang Aris akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan, yang dimana di sini akan membuat seorang Aris bergelimangan harta, keuangannya meningkat, finansialnya akan semakin meningkat, dan di sini Pinterest seorang aris akan semakin terbuka dengan suka berbagi kepada orang lain. Cacat luntukan support energinya adalah page of cap. Secara umumnya page of cap itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan sosok seorang aris bakal sukses dan berkelimpahan atas serta itu sekiranya akan semakin terbuka, yang dimana di sini dalam bentuk kesuksesan yang didapatkan oleh seorang aris yaitu mendapatkan keturunan yang membuat hubungan asmara lebih bagus bersama seorang pasangan dan di sini doa seorang anak merupakan doa yang sangat positif kepada seorang aris untuk mendapatkan keuangan harta yang lebih dan mendapatkan pintu rezeki yang semakin terbuka dan jika kartu doa kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan sosok seorang aris bersama seorang pasangan merupakan sosok seseorang yang maju terus pantang mundur Sebelum mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, sebelum mendapatkan apa yang mereka impikan di bulan Desember tahun 2021, yang dimana sini juga bentuk resik yang dapatkan oleh seorang arus adalah keturunan dan seorang anak, yang dimana disini mampu mendongkak hubungan asmara lebih bagus lagi, dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah Ace of One. Untuk zodiak yang A4, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Sagittarius, yang dimana sini digambarkan seorang Sagittarius bakal sukses bergelimangan harta. Dan pintu reskinya semakin terbuka di bulan Desember tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Sagittarius akan memulai sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang membuat pintu rezeki semakin terbuka. Dan di sini dengan usaha yang ia lakukan tersebut, ia akan bergelimangan harta. Dan di mana juga di sini digambarkan seorang Sagittarius akan mendapatkan satu pekerjaan lain yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta disini tidak tertutup kemungkinan seorang Sagittarius akan menjalankan dua usaha sekaligus di bulan Desember tahun 2021 Yang dimana disini akan mampu membuat kehidupan lebih bagus lagi Dan untuk kartu support energinya adalah King of Pentacle Secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang berada di sekitar Sagittarius sendiri Dan disini menggambarkan Sosok seorang Sagittarius akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut didapatkan dari orang yang lebih tua, dari orang sekitar yang mampu mendokar keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini, seorang Sagittarius akan sudah berbagi kepada orang-orang di -orang sekitar, kategori orang tua, di mana di sini membuat pintu semakin terbuka. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Sagitarius akan memulai sebuah usaha yang dimana usaha tersebut dia belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman yang akan mampu membuat keuangan lebih bagus lagi. Dan jika kartu The kita gabungkan dengan The Sagitarius di sini menggambarkan sosok seorang Sagitarius merupakan sosok seseorang yang ulet, yang giat, yang tidak mau menyerah sebelum bisa membuat usaha miliknya sendiri yang selalu didukung didoakan oleh orang terdekat, diberikan masukan oleh orang yang lebih pengalaman, didoakan oleh orang tua yang dimana juga di sini membuat pintu rezeki semakin terbuka di bulan Desember tahun 2021 dengan suka berbagi kepada orang lain dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah Ace Swords untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang bersedia Capricorn yang dimana di sini digambarkan seorang Capricorn bakal sukses bergelimangan harta dan pintu rezekinya semakin terbuka di bulan Desember tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Capricorn akan mulai menata meniti kembali kesehatan, meniti kembali kehidupan yang dimana di sini yang mengkontrol waktu di dalam bekerja yang akan mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Di sini juga digambarkan seorang Capricorn akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang dimana di sini pekerjaan yang baru ia jalankan yang akan mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Capricorn akan mendapatkan keturunan yang dimana di sini membuat pintu terus semakin terbuka di bulan Desember tahun 2021, dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle. Secara umumnya, Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Capricorn sendiri. Di sini menggambarkan sosok seorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang bakal sukses bergelimangan harta, dan pintu terus semakin terbuka di bulan Desember tahun 2021, yang dimana di sini mendapatkan tawaran pekerjaan dari orang sekitar. Yang didukung, diduakan oleh keluarga, didukung, diduakan oleh pasangan yang membuat keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan jika kartu de kita gabungkan dengan Zodiac Capricorn di sini menggambarkan sosok-sosok seorang Capricorn merupakan sosok-sosok orang yang giat, yang ulet, yang pantang mundur untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan keuangan yang meningkat, untuk mendapatkan sebuah pintu terus yang semakin terbuka dengan suka berbagi kepada orang lain, yang dimana juga di sini mendapatkan satu tawaran pekerjaan dari orang sekitar, yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan serta membuat pintu rezeki semakin terbuka dan di sini bisa kita simpulkan lima zodiak yang bakal sukses berkelima harta dan pintu rezekinya semakin terbuka di bulan desember tahun 2021 adalah yang pertama Aquarius yang kedua adalah Cancer yang ketiga Aris yang keempat Sagittarius dan yang kelima adalah Capricorn.